Oh, oh, oh. Halo guys, berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, YT Crash Nah, kali ini saya akan membahas video tentang bagaimana cara memperbaiki laptop Lenovo E440. Kerusakannya ini menyala, tapi nggak ada tampilan gambar sama sekali, alias blank total, no display. Seperti ini, guys. Nah. kita tekan tombol power dia mati lagi nah enggak ada gambar oke okay, sebelum mulai kita klik dulu subscribe like comment dan share di bawah video ini ya guys untuk mensupport terus channel youtube saya oke okay, sudah yuk kita langsung saja cekidot tutorialnya nah kita siap dulu obeng yang model plus seperti ini matanya dan satunya kembang. Nah, pertama kita lakukan buka dulu baut yang ada di bagian bawah ini. nah kemudian kita buka juga boot pada hatching fan kipas laptop tersebut ini Oke okay, kita buka botom dari botom kipas botom botom ini botom botom pendingin. Nah, ini kan chipset VGA botom Terus ini botom juga chipset ya ini biosnya nah ini telah saya service saya service chipset VGA ini terus dan saya angkat dua IC bios ini kemudian saya flash ulang atau kasih program ulang nah ini telah saya selesai service saya coba pasang kembali ya nah ini obeng kembang tadi guys ini buat mengunci prosesornya tar ke arah kanan jika sudah kencang ya bisa disabut kemudian kita pasang kembali fan nya nah ini telah dipasang kemudian kita tes ya oke kita coba kita dulu ya guys kita coba mudah-mudahan telah berhasil nah telah nampil guys jadi cukup sekianlah tutorial video kali ini guys jangan lupa klik subscribe like komen dan share video ini ya guys mantap